Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara menjadikan audio di TikTok sebagai nada ring WhatsApp. Ya, langsung saja, salah satu contoh untuk audio di TikTok ini saya putar, kemudian kita klik icon panah yang ada di sebelah kanan. Ini berikutnya, di sini kita pilih untuk salin tautan. Oke, kemudian sekarang kita buka aplikasi Chrome yang ada di HP kalian. Kemudian silahkan kunjungi situs musical.down.com. Berikutnya setelah itu di bagian tengah ini kita copy atau kita paste untuk linknya. Kita tekan dan tahan, lalu tempel. Berikutnya pilih download. Ya ada perhatian jauh, kemudian kita turunkan ke bawah dan pilih download MP3 now. Nah sekarang di sini untuk MP3-nya bisa kalian putar terlebih dahulu. Berikutnya, klik titik tiga yang ada di bagian kanan, lalu pilih download. Oke, setelah selesai di-download, kemudian sekarang kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian di aplikasi WhatsApp ini, kita klik titik tiga di bagian atas, pilih setelan, pilih lagi notifikasi. Nah, di sini untuk audio tadi akan saya jadikan nada drink panggilan. Pilih nada drink. Kemudian, untuk menemukan file yang telah tadi kita download, pilih File Manager. Dan untuk audio tadi, ada di bagian atas, lalu kita pilih. Kemudian, oke. OK. Dan sekarang kita tes untuk melakukan panggilan. Nah, itu dia teman-teman. Untuk nada ringnya, sudah berganti menjadi nada ring dari TikTok. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.